Halo sahabat tutorial selamat datang di video saya Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang Tata cara mengaktifkan perekam layar di hp oppo Tanpa menggunakan aplikasi tambahan ya teman teman Baiklah sebelum lanjut ke video Jangan lupa di subscribe dulu agar channel ini semakin berkembang Dan membuat tutorial lainnya Baiklah teman-teman yang pertama-tama Caranya cukup mudah Kita geser ke kanan Ininya kita usap Lalu kita tambahkan perekam layar Lalu itu selesai Nah setelah itu kita coba rekam ya teman-teman Kita tekan perekam layar Kita aktifkan Nah kita coba ya teman-teman setelah selesai kita matikan lalu kita lihat hasilnya ya teman teman nah ini contohnya teman teman hasilnya jernih kan tanpa menggunakan aplikasi tambahan lain lainnya baiklah teman teman sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya